untuk presentar waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan kepada seorang Pisces di bulan Februari. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Pisces di bulan Februari. Selanjutnya kita akan mengambil kartu, kartu pekerjaan seorang Pisces di bulan Februari. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Pisces di bulan Februari tahun 2021.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 Nine of short, ataupun 9 pedang. Secara umum nine of short itu diartikan merasa terhubungi di dalam pikiran yang dimana masa lalu akan datang dan ia pikirkan saat ini dan terniagi yang hingga mendapat negatif kepada kesehatannya. Di sini tidak jarang seorang Pisces apabila sudah tertidur akan terbangun di malam hari dan akan mengalami susah tidur lagi dan di sini akan berdampak negatif kepada kesehatan seorang Pisces. Jadi di sini mengembangkan. Kesehatan seorang Pisces mengalami sedikit penurunan yang dimana masa lalu sedang datang di saat ini dan ia pikirkan. Dan di sini berdampak trauma yang didapatkan oleh seorang Pisces di masa lalu sehingga di sini ia akan mendapatkan beban pikiran dan kesehatannya akan menurun. Yang dimana juga di sini digambarkan seorang Pisces akan suka terbangun di malam hari untuk memikirkan masa lalunya. Dan untuk support energinya adalah King of Swords. Secara mungkin, obsol itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa, dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Pisces sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Pisces mengalami sedikit penurunan, yang dimana di sini masa lalu datang saat ini dan menjadi beban pikiran kepada seorang Pisces, dan di sini seorang orang tua sahabat akan memberikan support kepada seorang Pisces, dan memberikan masukan kepada seorang Pisces untuk menjaga kesehatannya. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah: The Hiropen. Secara umum, The Hero Pen itu diartikan adat istiadat tokoh agama taat aturan disiplin dan mampu mengubah sesuatu ataupun orang yang bisa memberikan masukan kepada diri sendiri. Dan jika kartu The Hero kita gabungkan dengan kartu kesehatan coran pisces di sini menggambarkan. Seorang Pisces akan mendapatkan sosok seorang orang tua, sosok sahabat, sosok kerabat yang mampu memberikan masukan yang terbaik kepada seorang Pisces Sehingga Pisces bisa move on dari masa lalu dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Februari tahun 2021 Dan untuk kartu keuangan seorang Pisces adalah 2 pentakel ataupun 2 koin Secara umum, 2 pentagel itu diartikan mendapatkan sekestabilan keuangan dan ingin mengambil satu langkah yang dimana tujuannya untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi ataupun meningkatkan keuangan dan di sini menggambarkan keuangan seorang Pisces di bulan Februari tahun 2021 keuangannya mengalami kestabilan namun di satu sisi seorang Pisces ingin mengambil satu langkah yang dimana bentuk usaha untuk meningkatkan keuangan dan mendapatkan kehidupan yang lebih bagus lagi di bulan Februari tahun 2021 di sini digambarkan usaha tersebut bisa berbentuk usaha kerjaan sampingan ataupun membuka cabang suatu usaha dan untuk support energinya adalah kenaik of cap secara umum kenaik of cap itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan di sini menggambarkan seorang bisnis mendapatkan kestabilan keuangan namun di satu sisi seorang bisnis ingin keluar dari zona nyaman zona stabil tersebut dan melangkahkan kaki serta mengambil satu langkah yang dimana bentuk usaha untuk meningkatkan keuangan serta kehidupannya di bulan Februari tahun 2021 dan di sini seorang Pisces mendapatkan dukungan dari seorang sahabat kerabat, bahkan bisa dikategorikan seorang Pisces mendapatkan dorongan dan masukan dari seorang pasangan Pisces sendiri. Dan jika kartu DLOPN kita gabungkan dengan keuangan seorang Pisces di sini menggambarkan sosok seorang pasangan, kerabat, sahabat, ataupun keluarga sangatlah membantu kepada seorang krisis dan sangatlah menjadi penyemangat kepada seorang krisis untuk mendapatkan suatu keuangan yang sangat meningkat keuangan yang lebih bagus di bulan Februari tahun 2021 dan untuk kartu tukar pekerjaan seorang krisis adalah 7 of one ataupun tujuh tongkat secara umum 7 of one itu diartikan berusaha menghadapi dengan cara sendiri meskipun banyak rintangan serta banyak halangan yang akan dilalui dan disini juga bisa dikategorikan mengerjakan semua pekerjaan dengan ide dan cara sendiri tanpa bergantung kepada orang lain dan di sini menggambarkan untuk pekerjaan seorang thesis di bulan Februari tahun 2021 dan mengalami peningkatan yang dimana di sini seorang thesis akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang banyak dan di sini bisa dikategorikan bahwasanya Seorang Pisces akan direkomendasikan menaiki sebuah jabatan. Sebuah Pisces akan mendapatkan pekerjaan yang baru. Sebuah Pisces akan mendapatkan usaha yang baru. Dan di sini digambarkan seorang Pisces juga akan membuka usaha yang dimana usaha tersebut usaha milik sendiri, usaha sampingan yang tujuannya untuk meningkatkan kehidupan dan keuangan. Dan di sini didukung dengan kartu yaitu untuk meningkatkan keuangan lebih bagus dan kehidupan yang lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah. Page of sword. secara umum Page of itu diartikan seorang anak. Jadi di sini menggambarkan seorang Pisces akan mendapatkan karir yang lebih bagus di bulan keluar tahun 2021, yang dimana mana bisa bisa dikatakan membuka suatu usaha sampingan dalam bentuk usaha untuk mendapatkan kehidupan keuangan yang lebih bagus lagi. Yang di sini seorang Pisces hanya mempunyai tujuan untuk membahagiakan semua anak, yaitu anak Pisces sendiri. Dan jika kartu dirotent kita gabungkan dengan kartu karya pekerjaan seorang Pisces di sini menggambarkan sosok seorang anak, sosok sebuah keluarga, sangatlah sosok yang menjadi penyemangat kepada seorang Pisces untuk mendapatkan karya yang lebih bagus lagi, kehidupan yang lebih bagus lagi, dan membuat suatu usaha yang merupakan usaha sampingan, yang tujuannya untuk meningkatkan keuangan dan kehidupan seorang Pisces di bulan Februari tahun 2021. Nah, untuk hubungan asmara seorang Pisces adalah of Cup ataupun delapan piala. Secara umum, egg of Cup itu diartikan melangkah ke dalam diri sendiri, temukan jawaban, temukan solusi atas masalah yang kamu dapati di dalam kategori hubungan asmara. Dan di sini menggambarkan untuk hubungan asmara soal bisnis di bulan Februari tahun 2021, soal bisnis, baiknya merenungi diri dan menemukan jawaban serta menemukan solusi atas masalah yang didapatkan oleh seorang Pisces di dalam kategori hubungan asmara di sini juga menggambarkan bahwasannya seorang Pisces akan mendapatkan miskomunikasi kepada seorang pasangan namun tidak akan berdampak lebih banyak kepada hubungan asmaranya di sini disarankan kepada seorang Pisces baiknya hub perbaiki hubungan asmaranya dan temukan solusi atas masalah serta miskomunikasi bersama seorang pasangan untuk mendapatkan kebahagiaan Keharmonisan di dalam kategori hubungan asmara dan untuk support energinya adalah kenaik of pentakel Secara umum, kenaik of pentakel itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang Pisces di bulan Februari mengalami miskomunikasi, dan di sini disarankan kepada seorang Pisces baiknya mengeluhkan diri untuk menemukan solusi atas masalah hubungan asmaranya dan di sini seorang Pisces akan didukung oleh seorang sahabat, kerabat dan di sini seorang pasangan akan selalu mendukung serta menunggu seorang Pisces untuk memperbaiki hubungan asmaranya. Dan jika kartu Eropa kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Pisces di sini menggambarkan seorang pasangan merupakan sosok seseorang yang menjadi penyemangat kepada seorang Pisces untuk mendapatkan kategori kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara di bulan Februari tahun 2021. Dan untuk angka keberuntungan surah FISIS di bulan Februari itu berada di angka 9, 92, 27, 78, dan 85. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan zodiak bisnis di bulan Februari tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lanjut tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.